Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Tiara Pedia. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah dari Kabupaten Subang. Ada beberapa bukti peninggalan prasejarah di Kabupaten Subang. Bukti adanya kelompok masyarakat pada masa prasejarah di wilayah Kabupaten Subang adalah ditemukannya kapak batu di daerah Bojong Keding, Kecamatan Binong, Pagaden kalijati, dan daya segala lahiran. Temuan benda-benda prasejarah bercorak Neolitikum ini menandakan bahwa saat itu di wilayah Kabupaten Subang sekarang sudah ada kelompok masyarakat yang hidup dari sektor pertanian dengan pola sangat sederhana. Selain itu, dalam periode prasejarah juga berkembang pula pola kebudayaan perunggu yang ditandai dengan Penemuan situs di Kampung Engkel Sagleheran, Perjemaran Agama Hindu pada saat itu, berkembangnya corak kebudayaan Hindu wilayah Kabupaten Subang menjadi bagian dari tiga kerajaan, yakni Tarumanegara, Galuh, dan Pajajaran. Selama berkuasa tiga kerajaan tersebut, dari wilayah Kabupaten Subang diperkirakan sudah ada kontak-kontak dengan beberapa kerajaan maritim. Hingga di luar kawasan Nusantara, peninggalan berupa pecahan-pecahan keramik asal Cina di Patenggeng, Kalijati, membuktikan bahwa selama abad ke-7 hingga abad ke-15 sudah terjalin kontak perdagangan dengan wilayah yang jauh. Sumber lain menyebutkan bahwa pada masa tersebut wilayah Subang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Saksian Tome Pires seorang Portugis yang mengadakan perjalanan keliling Nusantara menyebutkan bahwa saat menelusuri pantai utara Jawa, kawasan sebelah timur Sungai Cimanuk hingga Banten adalah wilayah Kerajaan Sunda. Penyebaran agama Islam di Kabupaten Subang, masa datangnya pengaruh kebudayaan Islam di wilayah Subang tidak terlepas dari peran seorang tokoh ulama, Wangsa Goparana yang berasal dari Talaga Majalengka. Sekitar tahun 1530, wangsa Goparana membuka pemukiran baru di segala heran dan menyebarkan agama Islam ke berbagai pelosok Subang. Dan di wilayah perkotaan Kabupaten Subang juga, hingga saat ini ada gedung yang diberi nama Gedung Aula Goparana. Masa kolonialisme Pasca runtuhnya kerajaan pajajaran, Wilayah Subang seperti halnya wilayah lain di Pulau Jawa Menjadi rebutan berbagai kekuatan Tercatat Kerajaan Banten, Mataram, Sumedang Larang, VOC, Inggris dan Kerajaan Belanda Berupaya menanamkan pengaruh di daerah yang cocok untuk dijadikan kawasan perkebunan Serta strategis untuk menjaga Batavia Pada saat konflik Mataram dan VOC, wilayah Kabupaten Subang Terutama di kawasan utara, dijadikan jalur logistik bagi pasukan Sultan Agung yang akan menyerang Batavia. Saat itulah terjadi percampuran budaya antara Jawa dengan Sunda, karena banyak tentara Sultan Agung yang urung kembali ke Mataram dan menetap di wilayah Subang. Tahun 1771, saat berada di bawah kekuasaan kerajaan Sumedang Larang, di Subang tepatnya di Pagaden, Pamanukan, dan Ciasem, Tercatat seorang bupati yang memerintah secara turun-temurun saat pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811-1816. sampai 1816. Konsensi penguasaan lahan wilayah Subang diberikan kepada swasta Eropa. Tahun 1812 tercatat sebagai awal kepemilikan lahan oleh tuan-tuan tanah yang selanjutnya membantu perusahaan perkebunan. Pamanukan and... London, PNT Lens penguasaan lahan yang luas ini bertahan sekalipun kekuasaannya sudah beralih ke tangan pemerintah kerajaan Belanda lahan yang dikuasai penguasa perkebunan saat itu mencapai 212.900 hektar dengan hal Eigidong untuk melaksanakan pemerintahan di daerah ini pemerintah Belanda membentuk distrik-distrik yang membawahi onderdistrik. Saat itu, wilayah Subang berada di bawah pimpinan seorang kontrilor BB yang berkedudukan di Subang. Pada masa nasionalisme, tidak banyak catatan sejarah pergerakan pada awal abad ke-20 di Kabupaten Subang. Namun demikian, setelah Kongres Rekat Islam di Bandung tahun 1916 di Subang, berdiri cabang organisasi Sarekat islam di desa peringkasa pabuaran dan Sukamandi, mandi ciasem selanjutnya pada tahun 1928 berdiri peguyuban pasundan yang diketahui Darmo diharjo karyawan kantor pos pada saat itu dengan sekretarisnya Oding Jayawi Sastra karyawan PN Tilen tahun 1930, Odeng Jayawisastra dan rekan-rekannya mengadakan pemogokan di percetakan PMT Lens, yang mengakibatkan aktivitas percetakan tersebut lupu untuk beberapa saat. Akibatnya, Odeng Jayawisastra dipecat sebagai karyawan PMT Lens. Selanjutnya, Odeng Jayawisastra dan Tohari mendirikan cabang Partai Nasional Indonesia yang berkedudukan di Subang. Sementara itu, Darmo Diharjo tahun 1935 mendirikan cabang Nahdlatul Ulama yang diikuti oleh cabang Parindra dan Partindo di Subang. Saat Gabungan Politik Indonesia di Jakarta menuntut Indonesia berparlemen, di Bioskop Sukamandi digelar rapat akbar GAPI cabang Subang untuk mengemukakan tuntutan serupa dengan GAPI pusat. Pada masa penjajahan Jepang, pendaratan Tentara Angkatan Laut Jepang di Pantai Eretan Timur Tanggal 1 Maret 1942 berlanjut dengan direbutnya Pangkalan Udara Kalijati Direbutnya pangkalan ini menjadi catatan tersendiri bagi sejarah pemerintah Hindia Belanda Karena tak lama kemudian terjadi kapitulasi dari tentara Hindia Belanda kepada Jepang dengan demikian, Hindia Belanda di Nusantara serta merta jatuh ke tangan tentara penduduk Jepang. Para pejuang pada masa pendudukan Belanda melanjutkan perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Pada masa pendudukan Jepang ini, Sukandi, Kartawiguna, dan Sasmita ditangkap dan dibunuh tentara Jepang. Hingga pada masa proklamasi kemerdekaan RI di Jakarta, berimbas pada didirikannya berbagai badan perjuangan di Subang, antara lain. BKR, Api, Pesindo, Laskar Uru, dan lain-lain Banyak di antara anggota badan perjuangan ini yang kemudian menjadi anggota TNI Saat tentara Kenil kembali menduduki Bandung Para pejuang di Subang menghadapi melalui dua front yakni Front Selatan Lembang dan Front Barat, Gunung Putri dan Bekasi Tahun 1946, keresidenan Jakarta berkedudukan di Subang Pemilihan wilayah ini tentunya didasarkan atas pertimbangan strategi dan perjuangan Presiden pertama adalah Sewafa yang kemudian menjadi gubernur Jawa Barat Kemudian Husna ini menggantikannya Nah, sahabat Tiarepedia berikut adalah ulasan singkat tentang sejarah dari Kabupaten Subang Tetap stay di channel Tiarepedia agar anda selalu mendapatkan notifikasi yang bermanfaat Tentunya dari channel Tiarepedia